terurai oleh bakteri, membusuk, bahkan bisa jadi kompos atau bisa menyuburkan tanah. Tapi yang berbahaya adalah sampah anorganik. Kenapa berbahaya? Karena kalau sampah anorganik itu tidak bisa diurai, bahkan berpuluh-puluh tahun butuh waktu untuk menguraikan sampah anorganik. Ini yang berbahaya. Kenapa berbahayanya? Ya karena tidak bisa diurai itu, sehingga kalau tertimbun,